Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om swastiastu, uh, mahasiswa yang kami sayangi. Kita sudah banyak berbicara mengenai beberapa landasan uh, filosofis maupun ideologis di dalam uh, diplomasi. Beberapa Pemahaman kita tentang diplomasi Itu ada yang bersifat tradisional Kemudian yang kedua itu Kalau yang tradisional itu Negara sebagai power syndrome Aktor utama di dalam hubungan internasional itu Adalah negara Atau state actors Dalam perkembangan selanjutnya Bahwa diplomasi itu tidak hanya dilakukan oleh negara tetapi juga oleh aktor non-negara dan itu yang kemudian menimbulkan sebagai bentuk diplomasi dan yang ketiga adalah yang mutakhir yang dilahirkan di UNS sendiri apa yang disebut dengan Diplomasi yang dilakukan oleh aktor non-Negara yang paling kecil yaitu individu yang disebut dengan nano power diplomacy. Dari ketiga bentuk diplomasi itu, kalau diplomasi dilakukan oleh negara mengandung tujuan, yaitu untuk mencapai kepentingan nasional. Kepentingan nasional apa yang? Tengah diperjuangkan oleh aktor state itu, yaitu kepentingan politik yang mana ujung-ujungnya hasilnya itu adalah kalah atau menang. Kemudian juga ekonomi, kalau ekonomi itu ujungnya atau hasilnya harus berupa untung atau tidak untung. Jadi kalau hubungan internasional itu tidak menang, tidak kalah, tidak untung dan tidak untung, yaitu Artinya, aktor ini tidak menjalankan diplomasi secara baik, ya. Sehingga diplomasi tidak dijalankan secara normal. Ya. Apa tugas-tugas yang dijalankan oleh aktor-aktor itu? Ya ada, kemarin saya sebut ada 2R, 2 P dan 1N. Satu, satu ya. Jadi, yang pertama adalah representation, kemudian erat kedua reporting mewakili negara, mewakili bangsa untuk melakukan kegiatan uh, diplomasi. Kalau negara, tentu ya yang paling utama adalah kepentingan politik dan ekonomi. Tetapi, kalau non-state actor juga kepentingan uh, politik dan ekonomi, tetapi kita apa namanya tidak hanya berkisar pada atau kepentingan itu bagi nusa dan bangsa tetapi lebih banyak untuk kepentingan kelompok terutama multinational corporation jadi kepentingan nasional yang dimaksud mungkin tidak secara secara langsung mewakili kepentingan setiap kalau Diplomasi yang dilakukan el individu itu Lebih pada kepentingan Sosial Karena Apa yang dilakukan di dalam Diplomasi individual itu Ya menyebarkan kebaikan Atau mempromosikan Ya p yang dalam Apa Tugas-tugas diplomat itu p adalah uh, promotion Jadi mempromosikan Indonesia ke dunia internasional, dan itu sudah saya jelaskan. Uh, hari ini saya juga ingin menjelaskan uh, satu diplomasi yang mungkin Anda tidak akan menemukan konsep yang saya jelaskan ini ya. Tapi sudah saya upload di Youtube ya, tentang Diplomasi Amiti ya. Beberapa Waktu yang lalu sudah saya berikan Dalam judulnya adalah Power and International Relations Saya akan Menjelaskan Diplomasi yang Bersifat emosional Yang Pada umumnya buku-buku yang Dibujakan Itu Berbicara tentang ya, Hubungan internasional itu sesuatu yang rasional. Tetapi setelah kami pelajari secara lebih mendalam bahwa ya hubungan internasional itu pada akhirnya kembali kepada hubungan orang-orang. Artinya baik itu diplomat maupun kepala negara, presiden atau perdana menteri atau siapapun sajalah yang representing apa the top of the state itu. Jadi dalam hal ini negara republik ya presiden ya. negara negara sosialis ya bisa presiden bisa perdana menteri. Ya. Negara kerajaan bukan rajanya tim perdana menterinya seperti di Inggris dan Belanda. Apa yang saya sebut sebagai eh, diplomasi yang mendasarkan pada emosional, ya, mungkin Anda kalau baca buku-buku lain tidak akan ketemu ya, karena ini merupakan eh, kajian saya yang tidak sekedar copy paste dari buku-buku Amerika ya tapi uh, kami melakukan uh, pengkajian secara lebih intensif tentang uh, diplomasi emosional itu yang saya sebut sebagai diplomasi amity apa itu diplomasi amity diplomasi amity ya Diplomasi amiti itu ami itu teman pertemanan jadi istilahnya itu eh, diplomasi yang eh, mendasarkan pada pertemanan antara aktor-aktor ya kalau dalam eh, power yang saya sebut jadi pertemanan itu mempunyai eh, kekuatan eh, primordial. Apa yang saya maksud dengan kekuatan primordial itu adalah kekuatan yang berbasis kebudayaan, ya, misalnya suku, ras, bahasa, ada istiadat, norma, dan nilai. Itu termasuk geografis. Jadi, diplomasi itu kemungkinan juga. Sangat berhubungan erat dengan persoalan-persoalan geografis dan budaya. Kali ini saya jelaskan bahwa persoalan, misalnya bertanya, kenapa Singapura itu uh, tidak mengajak Indonesia untuk uh, perjanjian keamanan kan lebih dekat sebetulnya geografisnya, tapi uh, Singapura lebih memilih bekerja sama keamanan dengan New Zealand, Australia dan Amerika yang jauh-jauh tempatnya ya. Tapi kemudian juga ikut di dalam ASEAN. Tapi kan dalam beberapa hal uh, di dalam ansus itu ya fakta pertahanan ini khusus untuk untuk pertahanan apabila Singapura diserang maka Amerika, New Zealand dan Australia akan juga merasa diserang sehingga membantu. Demikian pula di dalam uh, berbagai aktor yang Saling berdekatan itu mungkin saja tidak berhubung ya Karena faktor-faktor primordial ini Pakistan dengan India itu kan dunia ya bersatu Tetapi karena mayoritas Pakistan agamanya Islam Dan India beragama Hindu, Buddha Lebih multikultur memungkinkan ya, untuk berseberangan di dalam hal e, menentukan awan atau lawan. Sehingga sampai hari ini antara Pakistan dan India itu saling bermusuhan. Apalagi e, kalau kita, kita tahu bahwa e, ada Buah negara, Pak ya yaitu di Kashmir, itu yang menjadi rebutan. Nah, diplomasi MITI ini, ya, pertemanan ini, kemudian menjadi fasilitasi atau ya mempermudah hubungan yang bersifat politik dan ekonomi. Itu jadi, kalau emosi-emosi historis ataupun emosi-emosi pertemanan itu. Uh, merupakan satu landasan untuk actors, ya, state actors itu menghadapkan hubungan ya kita lihat saja misalnya Pak Harto itu lebih dekat ke Amerika dibandingkan dengan Presiden Jokowi yang lebih dekat ke China itu ada sejarahnya ada latar belakang budaya yang menyebabkan setiap aktor representing negara itu dan catatan-catatan atau track record dari hubungan masa lalunya. ya Kita tidak tahu apakah itu hubungan politik atau hubungan ekonomi antar individu atau mungkin sekedar hobi saja. Kita lihat Bung Karno dengan Kennedy itu dua-duanya adalah Teman yang sangat baik dan keduanya saling menghormati, yang kemudian membawa, ya, mengangkat bangsa itu. Ya, misalnya bangsa Indonesia dulu kan baru merdeka, ya, 45, itu dan kemudian eh, bon Karno sudah memainkan peranan yang sangat luar biasa di dalam Perang Dingin dan membawa Indonesia ke dalam kancah. Eh, pertarungan itu menjadi negara yang besar. Pada akhirnya juga Bung Karno merasa bahwa mungkin tidak beruntung kalau ikut di dalam kutub-kutub, kutub ya, uh, barat dan kutub timur itu. Tidak nah, menguntungkan, makanya dia mencari teman. Ya. Teman yang paling dekat adalah ya Warhal Nehru. Ya. Nehru itu ya Perdana Menteri India, kemudian Cohen Lai, kemudian juga Prostito ya, dari Yugoslavia, Gamal Abdul Nasir dari Mesir, Khrushchev dari Rusia, dan eh, seluruh pertemanan ini kemudian menimbulkan atau dalam diplomasi mereka, baik secara langsung ya atas kunjungan dari yang begitu tidak hanya bersifat politik dan ekonomi, apalagi Bung Karno, ya, ngurusi makam. Ya, kemudian juga jalan-jalan di Arab Saudi, misalnya, ya ada Jalan Soekarno. Nah, Soekarno memikirkan untuk menanam pohon-pohon di sana. Nah, juga begitu, sangat harum namanya di Rusia, di Bulgaria, karena pada waktu itu Bung Karno berjalan dari stasiun kereta api kota Sofia karya gitu, berjalan menuju istana presiden dan ini mengesankan sekali menjadi satu uh, peristiwa yang, yang tidak mudah dilupakan jadi itu yang saya sebutkan sebetulnya itu persoalan, -persoalan emosional saja yang di dalam karya-karya uh, diplomasi itu tidak diperhitungkan tetapi karena HEUNS ini dulu dilahirkan dari soft power diplomasi sehingga uh, beberapa teori uh, diplomasi itu kemudian lahir. Diplomasi amity, diplomasi pertemanan ini jadi ukuran hubungan internasional itu bukan menyangkut persoalan ke uh, kepentingan nasional secara langsung tetapi multifier efeknya adalah juga bagi uh, kepentingan nasional itu sendiri. Nah, hubungan emosional itu dapat kita bagi menjadi tiga bagian. Ya. Yang pertama adalah uh, ada kesamaan atau similarity di antara para aktor yang mewakili negara itu mempunyai kedekatan, apakah itu kedekatan geografis, seperti yang saya tadi saya ceritakan, ada kesamaan kepentingan, ya, yang kemudian juga ada kesamaan latar belakang budaya. Ini ini ini penting sekali ya, karena menyangkut berbagai kesamaan itu dapat memudahkan orang untuk bergaul atau mengadakan relasi yang kedua juga tadi sudah saya sebut-sebut sebagai proximity atau kedekatan ya kebeda kedekatan budaya itu bisa kedekatan uh, historis, kedekatan uh, geografis atau pendek kedekatan kultur sementara dalam berpikir yang tradisional itu ya persamaan kepentingan karena Politik itu tidak ada kepentingan yang abadi, yang ada adalah e, kepentingan yang sama. Tidak ada musuh dan kawan yang abadi di dalam hubungan internasional itu, yang ada adalah kepentingan yang sama. Nah, kepentingan yang sama itu secara rasional yang sering dibicarakan yaitu kepentingan-kepentingan yang dirumuskan ya, bersifat ekonomi, politik, tetapi di sini kepentingan yang sama yang dimaksud adalah kepentingan ya budaya yang terakhir adalah uh, familiarity jadi memang ya kayak Bung Karno itu memang apa orang atau presiden yang smart ya yang punya apa jiwa terbuka dan uh, mempunyai karismatik yang tinggi sehingga dapat menjalin persaudaraan dengan berbagai tokoh-tokoh uh, dunia yang membantu juga ini Indonesia bangkit membangun satu kubu baru di luar kubu timur dan barat yaitu kubu nonblok. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada yang uh, bertanya tentang